Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini mencari bonsai Kelampis Pencarian sangat luar biasa selanjutnya. Jangan kemana-mana Kita saksikan pencarian bonsai Kelampis jadi ini perlu saya tegaskan kawan-kawan ini tanpa masalah, jadi kita tengah Kayak itu bettor kayak ti kisah ya. Nah ini ini mustahil kalau satu setengah m. Selalu. <SILENCIO> Selamat siang, ini mau interogasi tanya-tanya yang penggali bonsai bonsai Kelampis Nah, ini mau saya tanya tanya bagaimana sebutnya untuk mencari bonsai Kelampis bro Selamat siang Pak Eri Halo, selamat siang Mau taruh bonsai Kelampis ya, era ya. trend baru ya Karena saya suka Kelampis Ini harganya berapa Pak Eri. Oh, Ini ya kesulitannya sama Oh iya, Tidak Pak? Pak oh, cari oh, Lebih hiburan, berusaha lebih hiburan lagi Kalau nanti buat buat ini kira-kira kalau -kira segini dijual pasarannya berapa itu Pak? Satu ya, setengah M lah Satu setengah M? Iya Soalnya galinya ini linyahi bulan-bulan ya. Eh, Ini lama ya, ini. ya Lama sekali Untuk gemar bonsai apa ini Sangat banyak sekali penggemarnya Sangat banyak Nah ini saya kasih petunjuk untuk Teknis penggalian, Penggalian bagaimana caranya? Hmm. Penggalian kelampis ini diperlukan peralatan yang cukup lengkap, cukup lengkap. Nah, ganco hmm. ada, ada gunting untuk mengamankan duri-duri, ada liges. Karena apa? Posisinya kelampis ini di tempat yang datar, oh. jadi proses penggaliannya cukup susah beda yang di tepi betul. Sudah pernah ikut audisi, Pak, untuk masalah Ya kebetulan saya pernah ikut kontes burung, lomba burung kicau. Jadi penggemar burung sampai ke gimana dapat langsung ini? Ini kaitannya panjang sekali. Kita itu ingin memelihara burung, maka Kita harus ada pohonnya. Hmm. Oh, begitu. Itu tempat burung ya? ya. Oh ya, ternyata teman-teman itu untuk mencari bonsai klubes, Ternyata buat rumahnya burung begitu ya. Sekian dari kami. Toplak TV. Assalamualaikum.